Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat saldarker, kita hadirkan bareng Sojani ya bosku. Ya, dan nih kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share delapan delapan. Dan untuk para sahabat saldarker yang baru bergabung, tentunya jangan lupa like, share, comment, subscribe, tentunya channel dari Sojani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 mudah-mudahan ada isi boy kalau ada sekretar kita mudah-mudahan dapatkan isinya di sana kita coba turunkan kembali perlahan simbol demi simbolnya eee, kita pecahkan ya dari batu merah kemudian ada simbol-simbol yang luar biasa ya bosku ada ramuan juga itu boy kita coba pecahkan perlahan juga blue diamond juga ada dihadirkan bareng get of kaca coba tembakan tembakannya -tembakan ya ini cukup luar biasa kita coba kembali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 kita santuin lagi belum dikasih juga. Dapat dapat dapet. dapat dapat dikit jadi jadilah boy tembak-tembak lah boy boy. Turunkan kembali. Yes, belum mau dia bosku. Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir kagak kena lagi, Cok.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 Yeah. Belum, belum, belum, belum Masih kita coba turunkan kembali Brotherku, masih kita main Coba disantui-santui Dikasih tembak Kita coba perlahan, tapi pasti Boy Main santuy tapi gila Ini kita, Boy Kita main santuy-santuy gila